fez conta para transportado Biran dan Wairi Biran dan Wairi datang di timur tempat di tempat-tempat kerja tadi ya <San> <San> <San> laut biru keuskupan maoberet untuk menyajikan uh, produk-produk hasil karya anak-anaknya. Uh, Pak, ini apa? Uh, Masih-masih tempat guna kami produk ini. Jadi ada mesin sorong, cetak batang pisang, soto-sotum, ronto. Kemudian sampai ke pengolahan. Jadi ini semua uh, hasil karya anak-anak ini. Dan bahkan kemarin yang mesin soto-sotum ini dua-dua sih supaya kita tidak hanya bergantung dari Jawa tetapi kita produksi dari sini. saya ya, produksi uh, banyak sekali apa peralatan uh, kayu yang juga kita supply ke kampus seperti Pak dan lain-lain sudah kita produksi ini, Pak uh, Buk Bupati juga ingin supaya kita pakai produk lokal. Bela belisi itu, ya. bela ya. itu yang setiap produk yang kita keluar ini karya misi dan bela belisi itu. Terus kemudian ada Ya, oh, saya aja, saya ini apa? Ini apa? Ini juga tidak Jawa. Misalnya produk situs untuk kursi kuliah ada di sana. Kita Jadi, pesidia pesidia? Jadi selain dari Pernica ini. Mesin untuk air kamu ada nggak? Air, air, air. Belum belum pernah bikin, tapi kalau misalnya kami dipercaya untuk bikin ya, berusaha teman-teman di sini. solar cell. Sama mesin untuk bubuk kelor gitu bisa nggak? Oh bisa. Nah, nanti berapa bisa kalau rata, produk kalau akan produk-produknya kami setelah muter nanti. Kelor, Terus mesin pengering. Oke ring sudah dimita oleh Bapak Robi nanti kami tinggal realisasi terus pemecah pemiri sama pemecah maintain itu lagi sudah dalam desain tinggal nanti kami uh, dibantu oleh Pemka 3 <laughs> untuk didukung jadi berdasarkan lokal, lokal sistemnya dipilih ini kursi kuliah, emang sih tidak bisa tapi tak mudah cuma karena keterbatasan jadi, mimpinya kita tidak beli dari Jawa lagi pastinya bisa produksi dengan pemberdayaan anak-anak juga disini ada produk pangan ya. juga disini ya ini kami dari beras beras sorghum di uji, di, ditanam menjadi beras, beras menjadi tepung mm -hmm. tepung kemudian kami olah menjadi cereal protein bisa disambur kopi, kopi flores dan lain sebagainya bisa jadi cereal seperti NRBM itu Bapak itu produk yang sedang kami jalakkan selain juga bubuk teh elam jadi bapak. dijual yang berapa? dijual apa Bapak? yang berapa? Oh, Rp. Uh, 25.000 beras Rp. 12.000 karena kita juga nggak mau menekan harga dengan petani itu kayak petani juga sama-sama win-win lah. Petani banyak dari mana? nih? Belajar. Bukan petani Ayah. dari mana? Ini kita, kami tanam sendiri. Kami juga melakukan pendampingan untuk beberapa desa di Kabupaten Sika. Kalau ini berapa? ini dari dua juta. Iya. Mari kita langsung ini. Mesin air kamu, kalau basis energinya pakai tenaga listrik, matahari atau angin bisa nggak dibuat? Kami coba ya, jadi Masalah kita ini kan air kita kan terlalu dalam-dalam dan jauh okay. Kalau kita bisa punya mesin untuk Dengan energi matahari atau angin Kita bisa angkat Itu, you already have You You have a short problem okay. yeah. So, you will try The big problem, satu kan, Number 1, ah, ya. management Water development Termasuk dirinya, sih, hmm, Ini, nih, elok, yeah. <laughs> ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, mesin-mesin ini, ini, ini, Ada mesin las, mesin ini, dan lain sebagainya Kami membuat Kemudian, ya, di tamu, tangannya. Injap, injap ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, dengan peralatan yang tapi ini ya kami tidak kesusaha ya Pak Robi sudah sangat mendukung kami karena ini <tuh> peralatan yang begini, yang modern berapa semua? berapa semua? tanya bapak ya Kami sudah taruh di taruh Pak kemarin ya kami. kita join aja <tuh> join <tuh> ya, dengan pemerintah provinsi sih dengan gereja mesin, <tuh> oh. uh, banding ya, dari Buka, dari admin. Buka, Jadi saya mau satu mesin untuk air. Tapi dari ya, listrik NATO matahari soalnya. Mau bikin. Sudah coba, Anda bisa. Air yang air itu, Pak. Iya, air air gimana tuh yang tadinya di, ya, ya, di, di sungai kalau kita tahan kita bisa iri kemana-mana karena kita punya mesin ya, dari tenaga ya, air dengan tenaga matahari ya. ya. sehingga mesinnya, mesinnya jalan tanpa kita harus perlu energi listrik solar energi listrik dari apa namanya bahan minyak itu akan banyak menolong kalau itu bisa keluar kita kalau mataharinya kalau di sini bisa mataharinya kan kita bisa mau dan banyak teman-teman dari dari China yang besar yang bisa berbicara nah, tapi kalau kita bikin mesinnya di sini kan kita puning beli ya, kita bisa gitu, bersama dari mereka, mereka juga. juga ya nanti coba bikin mesin itu mesin kita bisa bikin yang itu mesin sedot air mesin bikin mesin bubuk kelor mesin apa nama pengeringan kelor mesin yang lain itu buat di sini berapa kalau dibuat dengan baik harganya kita bisa jual murah di sini masyarakat bisa beli atas investasi pemerintah berapa? Baik. kelor sudah di sanitisasi, sudah bisa buat. Sudah, sudah ya, cuma manual. Iya, manual. Berapa itu kalau manual itu berapa? Maksudnya manual Manu ya, cuma masukin saja begitu Bapak. Eh, oh, belum-belum uh, dia keluar di itu sekitar 30-an kalau saya. Kalau yang ya, kalau otomatis, ya. otomatis itu 30 juta. 30 juta Dikintam. Jadi kita bisa taruh di desa-desa yang kelor kita bisa langsung untuk itu balik-balik sebentar, -balik. ya, mesin-mesin yang di depan tadi itu kami okay. uh, pakai peralatan yang sederhana ini, mungkin ini juga bekas yang kami dapatkan dari Solo. Oh, tidak ada ya. tahu yeah. lagi. <laughs> kalau <tuk> yang alat dekat. ya. Enggak <tuk> ya. apa, apa, mereka latih dari sini dulu. Supplier yeah. juga sangat kan dia punya modal juga terlalu jauh kan. Yeah. Waktu dia menuju ke mesin mesin yang uh, High tech. High tech yeah, kan okay. kita dia dia udah mengerti dasarnya juga kan ya. Nah, ini ya mungkin juga perlu revitalisasi sedikit gitu. Mungkin kemarin nanti taruh di basinya. Kalian kok hebat begini yeah. yang ini. <tuk> Saya nanti kita bicara, semuanya sudah baik digitalisasinya itu kita bicara. Ada masalah skup ini? Ya, nggak <laughs> ya, ya, apa, gereja, gereja dengan pemerintah nyatu. Yang kita mau kan produk ini keluar, kita tidak tidak tidak mahal, kita kreasif ya. kreatif sendiri sehingga dapat kita hitung kosnya Ya, ini mesin sebelas mesin kemudian itu bengkel kayu bapak ini sudah ada sejak zaman dahulu kala kami tinggal meneruskan saya kalau ditanya saya punya namanya rumput laut iya. sampai di gimana? ada mesin dulu kan pesen pesen saya ketuk, ya enak mau nah, saya presisinya berapa itu perlu kita itu tepat dan segala macam kalau itu Baik. bisa That's a big thing Background kami di CNC milling bapak, jadi oh. untuk masalah apa namanya restorasi dan lain sebagainya bisa. Enggak, Cuma, kita punya masalah di situ kan, ah. kalau bisa hitung, maksud saya gini, kalau itu bisa kita bisa beli mesin-mesin yang lain, kita Baik. tinggal karena itu tinggal mesin satu, di sini kita bongkar kita contoh saja. Terus di sana, lihat saja ya Bapak ya, Apa itu uh, hortikultura mungkin, ya kami uh, mengadakan pelatihan juga untuk kalau ya, begitu adi. nanti ya, yuk, yuk di situ aja perkuat, situ aja. <laughs> Jangan terlalu kerja banyak, nanti salah. Oh, begitu, Anda begitu mengurus mesin secara sungguh-sungguh, oh, ya, maka itu masalah MPT, itu kita mampu terselesaikan luar biasa banyak. Kita punya problem luar biasa pada mesin. Problem sangat luar biasa, kita punya mesin paling problem luar biasa mesin apa aja kita nggak punya. Jadi kalau saya pikir sebaiknya kita fokus mungkin ada juga yang kayak tapi fokus kepada mesin, mesin, mesin itu, itu. Nah, ah, ya. tempat Jadi kita masuk di situ kita investasi berapa? Hmm. Ya, kita... okay. coba apa ya. minumannya juga. Apaan <lipas> <lipas> uh, <di> <lipas> <lipas> <lipas> <lipas> kopi gula Oke, benar tinggal usaha. Ini apa nih? Ini teh celo. Oh, teh celo tapi sudah dikemas dalam bentuk dingin. Ada ini ya? Dingin. Sudah datang. Kita coba teh celo saja. Teh celo aja. Coba. Siap, siap, siap. selanjutnya kami persilakan Bapak Gubernur, Bapak Uskup, dan Bapak Bupati Siga untuk uh, berkenan menarik tangan di yang pertama oleh yang mulia Bapak Uskup Omer oleh Bapak Bupati Siga dan terakhir oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Mari kita berikan tepuk tangan yang ini untuk acara pengalaman proses ini Selamat dengan kebijakan berakhir juga rangkaian acara gunungan Bapak Gubernur Musa Tenggara Timur di Lembaga Belatihan Kerja Karya Misi PT Langit Laut Biru. Terus Bapak Menteri pada kesempatan ini dan setelah istirahat Bapak Gubernur akan melanjutkan perjalanan ke Suster, bisa di dua proses ini pernah kita punya market tapi belum bisa isi satu minggu Jepang minta itu empat empat ton katanya bukan order kel. Maka yang mereka nanti saya untuk nanti mereka datang, ini, tapi mesti siapkan dulu bangsa, saya lombang, Maka saya minta kalau bangsa 10.000-10.000 hektare yang dengan catatan sebelum mulai, benihnya itu dibuat sehingga tidak ada pupuk-pupuk organik, ya, ini betul-betul tanahnya organik, airnya organik, benihnya organik Jadi nanti di sertifikasi, pemerintah daerah bisa sertifikasi itu, harga sertifikasi itu tuh sekitar 200 jutaan lah, 250 juta untuk dapat sertifikat 50 juta, jadi tanah, lahan yang segala macam disertifikasikan, lalu dasar situ benih itu begitu mereka datang lihat dalam lihat dasar semut mereka ambil dari situ. Nah, mereka dikasih berapa besar Sebuk koder yang mereka inginkan, berapa itunya mikron yang di mereka buat, ya halus apa? Nah itu kita bisa. Kalau halusnya bisa kita penuhi, tapi untuk sampai ke situ kan rata-rata kita dulu kan tanam tidak pernah pemeriksa. Tanam, tanam sekarang kita ubah, mau tanam kalau ada lima hektar sertifikasi dulu sehingga dia organik ya tanahnya organik, airnya organik benihnya organik itu 50 juta lah itu keluar kita ada buat juga di TTS, DTU. nanti juga dibisipai keluar juga ya. Nah, ini kan dunia barat ini termasuk makanan makanan kesukaan dunia hari ini yeah. meringga, yeah. tetapi mereka kan masih menanyakan takutnya ada yeah. air yang tidak bersih dari yeah. ada apa virus yeah. bakteri yeah. bakteri itu yeah. bakteri yeah. apa bakteri, poli, yeah. bakteri yeah. Ya, E coli E yeah. coli itu yeah. tapi yang bapak konsumsi ini sudah pasti organik nah kalau saya perut saya <laughs> ini perlu dengan segala macam racun. kalau ya, <laughs> kita <tidak laughs> orang dari Eropa dan Amerika kan, kalau kita ini kan tiap hari makan segala macam racun, sudah masuk. <tuk> <tuk> yang orang luar makan bisa sakit perut. <tuk> ya, jadi itu yang kita mau siapkan ke depan. Ya. Jadi kalau kita punya mesin pengering sudah ada, dan mesin untuk tiap bubuknya dengan permintaan mereka sudah siap, itu akan sangat menolong sekali. Karena kita masalah salah serius itu mesin pengering kita kita menunggu sekian, ada mesin pengering kan kita cepat itu udah langsung bisa langsung iya, karena kita 2-3 hari untuk betul, 2-3 hari itu kalau kita punya mesin, satu mesin itu bisa bikin berapa lama? mesin pengering? sekitar mingguan 3 mingguan mesin pengering, berapa harga? nah, ketemu saya dalam waktu itu berapa harganya, size-nya dibutuhkan berapa besar Kapasitas. Nah kapasitasnya makin besar makin bagus, berapa besar, sehingga kita bisa tempatkan itu di desa-desa Jadi orang tidak lagi pusing untuk dia keliling lari kemana-mana bikin rumah lagi masuk keluar anjing dan segala macam Dia masuk situ mesin, siap, siap, cek masuk langsung, lalu bisa, apa dia jadi puder langsung Lu bikin mesin aja, nanti urusan pesan di depan Udah, urusan di depan ya, ya. Ini ini kan, gak ada pilihan bagi pemesin udah jadi Gak mau, ya tempat lain lebih maju Gak ada pilihan, no other choice Itu tuh, mesin begitu ada udah, terbang dengan sendiri Itu mau masalah bos, lo tetap mesin Tidak lagi, tetap di mesin Bapak, kami juga punya mesin, tetap di Oka Itu, rumput laut? Belum jalan? Rumput laut boleh kita boleh dulu ketuk ketuk semua dari laut kita coba dulu lihat dia punya hasil segala macam kita lihat Mereka banyak tidak rumput laut. nggak apa-apa kita, kan. nah, apa -apa, kita karagenan dulu kamu pakai di mana kalau tidak pakai di sini pakai di kupang saya punya rumput laut banyak di kupang yang kiriman di kirim, kirim barang bahan baku ya ke laut apa ke, ke, ke mana Makassar Makassar ekspornya itu barang ekspor satu kali barang sudah mati mesin di sana banyak. Masih ini sebenarnya sebenarnya ini Gak musik-musik luar dari dia Nanti saya kasih ters tertemukan dengan orang yang udah ruput lagi Karena kita perlu itu juga banyak